Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan Western food daripada Hamidiyah. Hamidiyah ni kan selalu glamour dengan nasi kandar, Penang ni kat Penang tu kan. Sekarang dah ada yang dekat uh, KL. Kat Kelang Valley. Ini Western Composite. Harga RM99.90. Dia ada onion ring, fish and chip, wedges, sayur, ayam grill, ayam breaded, lamb chop. Banyak. Seriously banyak. Ni kukkan ada lagi tapi tak ada tak muat pinggan. Ini ada ha ini. Mutaba, sabu so, tak kena ngam mutaba Hamidia. Ini mesti ada ya. Wajib tak ada ni. Tak sedap. Ni ada dah makan dengan mutaba. Ini ada sos black pepper, homemade black pepper, bukan yang dalam botol-botol apa semua, dua orang masak sendiri. Kalau pergi Penang, Hamidia wajib saya singgah. Tetrafish chip pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. ini kentang dia sendiri dah ada rasa masin dia mungkin masih di rampol tu memang dia orang dah letak garam Eh, tu punya ikan lah. Ini sedap. Elu asyab bawang dia. Oh, ada yang ikan, ada yang ayam. Ini punya ayam. Ayam grill hmm, Nampak? Ini ni pun dapat jambu. ni dapat free. Yang mini punya satu. Mini tak mini lah. Muat juga besar-besar tangan lah. Yang jambu ni besar. Untuk muat skrin. Bapak. Pansi dia. Mutabak dia padu Suka-suka Suka sangat Boleh rasa dia punya inti daging dalam ni Sedap Sekurang kalau pergi Hamidia ni Try yang ni, yang ni. Selain daripada nasi kandar orang kan Tukar-tukar selera Selamat Ui Fish and chip Isi tebal favet ni hangit hangit rasa smoky smoky ni lagi nombor 5 Kenapa tengok apa besar mana ni? Satu, dua, tiga. Tiga kali tangan saya. Meh nah, nak tunjuk. Nak cakap kan. Dia daging banyak yang nak diisi. Haa, ya Allah kenyang. Ini saya sorang makan tambah lagi dua tiga orang ni boleh lagi ni mutabak tak payah cakap memang sedap western food dia surprisingly sedap eh ialah sebab diorang kan dua nasi kandar. Biasanya saya pergi pun selalu makan nasi kandar aje. So hari ni saya nak try yang orang punya ni. Berbaloi beli. Okay guys, terima kasih banyak siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga tekan bell button. Ini nanti semua saya kongsi dengan family saya. Saya memang tak kelarat nak habis semua ni. Bye, saya go.